Selamat ulang tahun, selamat sejahtera untuk selamat semua Kembali lagi di tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat SPBU tahun, selamat SPBU tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat Harusnya itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku Yang pertama itu diatur di dalam Undang-Undang Perundang Konsumen Yang kedua adalah peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BBM, BBK, dan Dikit Petrolunggas Di dalam peraturan per Menteri SDM tersebut diatur bahwa SPBU selaku penyalur, berkewajiban untuk memberikan bukti transaksi atau uh, struk pembelian BBM. Karena struk pembelian BBM itu adalah terkait komposisi uh, volume pembelian BBM, kemudian harga per liternya. Nah itu itu adalah kewajiban daripada pelaku usaha uh, BBM untuk memberikan struk pembelian. Terus, eh, bagaimana sih masyarakat ketika melakukan aduan eh, terkait bahwa di SPBU itu tidak diberikannya bukti transaksi atau struk pembelian? Sebenarnya, di setiap SPBU wajib diberitahukan perihal. Yang pertama adalah call center pengaduan, yang kedua adalah box, eh, apa namanya kotak, kotak eh, saran atau kritik atau aduan itu wajib diberikan. Kemudian dicantumkan juga mengenai website, email aduan. Nah, ketika masyarakat konsumen melakukan pengaduan di SPBU tersebut terkait bahwa tidak diberikannya struk pembelian BBM, maka kewajiban SPBU untuk memberikan uh, apa namanya? jawaban terhadap aduan tersebut yaitu selama maksimal 14 hari setelah diterimanya aduan tersebut. Itu loh. Nah, kemudian kewajiban itu SPBU itu diatur di dalam Pasal uh, 18 eh, pasal 16 ayat 1 huruf g Permen SDM 13 2018 di mana SPBU berkewajiban untuk memberikan faktur atau bukti transaksi pembelian kepada konsumen. Kemudian ada enggak sanksinya ketika uh, konsumen tidak diberikannya struk pembelian? Ada, itu diatur di dalam peraturan perundangan SDM tadi ada teguran tertulis yang kedua adalah penghentian sementara yang ketiga adalah pencabutan izin tiga sanksi administrasi tersebut itu diberikan oleh uh, Direktur Jenderal Minyak, Gas dan Bumi kepada SPBU selaku penyalur BBM jadi teman-teman masyarakat ketika teman-teman uh, membeli BBM di salah satu SPBU di, tidak diberikannya struk pembelian maka teman-teman bisa lakukan uh, aduan Baik itu di SPBU tersebut, maupun mungkin kepada kami. Karena uh, untuk wilayah khususnya Jakarta Timur, kami telah memberikan beberapa swati bawa kepada SPBU. Baik itu SPBU swasta maupun SPBU pemerintah untuk wajib memberikan struk pembelian BBM kepada konsumen. Oke, okay? bagi teman-teman yang mau uh, komen ataupun sharing, <tuh> bisa dilakukan di... Komen di bawah ini atau di call center kami. Oke, okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.